Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel ini Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Cara membuat QRIS untuk semua pembayaran Oke teman-teman langsung saja simak tutorial ini Nah oke teman-teman untuk membuat kode QRIS kita bisa menggunakan dua cara Cara yang pertama bisa melalui websitenya yaitu QRIS.id Seperti ini dan kalau misalkan kita sudah masuk ke websitenya seperti ini, tinggal kita pilih daftar QRIS yang ada di atas ini teman-teman. Ataupun kita juga bisa daftar melalui aplikasinya yang tersedia di Playstore. Contohnya seperti ini, pertama kita buka dulu Playstore-nya, kemudian di pencarian Play Store ini kita ketikkan QRIS.id seperti ini. Dan ini adalah aplikasinya, Di sini langsung saja kita install aplikasinya. Setelah itu, langsung saja kita buka aplikasinya. Dan di sini, kita harus menyetujui kebijakan privasi dari aplikasi ini. Langsung saja, kita pilih "Saya setuju", dan pada halaman ini, kita pilih "Daftar". Nah, di form pendaftaran ini, langsung saja kita isikan data-data yang dibutuhkan untuk melakukan registrasi. Nah, di sini, saya mulai dari jenis usaha yang didaftarkan. Contohnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa memilih untuk badan usahanya, apakah itu untuk perorangan, badan usaha, pendidikan, SPBU, yayasan, atau yang lainnya. Nah, di sini saya contohkan untuk perorangan saja. Oke, setelah itu kita masukkan nama lengkap pemilik usaha yang sesuai dengan KTP. Jadi tidak boleh menggunakan nama samaran atau nama panggilan yang lainnya. Nah setelah kita memasukkan nama lengkap kita harus memilih lagi nama tersebut sebagai apa Apakah sebagai pemilik, direktur atau yang lainnya Setelah itu jangan lupa memasukkan nomor handphone kita yang sudah terdaftar dengan WhatsApp Karena nantinya nomor WhatsApp itu akan digunakan untuk mengirim username dari akun kita ini Tahap selanjutnya kita isikan juga nama usaha yang kita miliki Kemudian di sini kita juga harus memilih dari mana kita mengetahui tentang QRIS ini. Oh iya teman-teman jangan lupa juga untuk memasukkan email aktif yang kita miliki. Oke setelah semuanya terisi langsung saja kita pilih lanjut. Nah, teman-teman, di tahap terakhir kita akan dialihkan pada form pembayaran. Nah, untuk bisa menggunakan QRIS ini, kita harus melakukan pembayaran agar nantinya kita mendapatkan soft copy dari kode QRIS ini. Dan untuk metode pembayarannya, di sini yang tanpa biaya itu menggunakan QRIS, ataupun kita bisa menggunakan metode pembayaran yang lain. Nah, di sini saya contohkan menggunakan virtual account. Setelah itu, langsung saja kita klik bayar. Dan di tahap ini kita akan mendapatkan kode bayarnya. Langsung saja kita salin kode bayar tersebut dan kita lakukan pembayaran. Oke, setelah itu kita bisa melanjutkan dengan cek status pembayaran. Nah, teman-teman, di sini setelah kita selesai melakukan pembayaran, kita akan mendapatkan notifikasi WA atau akan mendapatkan pesan masuk ke WA kita, yaitu pesannya adalah password dan username akun kita.